Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Maafiat ya Amin ya Rabbal Alamin Nah kita sekarang mau mengupas Mengenai ruang lingkup media massa Tentunya media massa zaman dahulu Dengan era sekarang Sudah jauh berubah Maka kita perlu mengenal uh, Masing-masing media Dari konvensional sampai ke digital Di era milenial ini Nah, media yang kita mau kupas tentunya media massa yang dapat digunakan pada ranah jurnalistik. Jadi, para jurnalis dapat menggunakan media-media tersebut tentunya yang memiliki karakteristik masing-masing. Kita tentu bisa menyimak lebih dulu dari kelebihan dan kekurangan media. Di sini kita bisa melihat ke kelebihan dan juga kekurangan media surat kabar, majalah, Radio, televisi, internet, telepon, email Seperti itu yang biasanya digunakan oleh para jurnalis Untuk itu kita juga perlu mengetahui perbedaan naskahnya Nah naskah radio, televisi, dan surat kabar itu seperti apa? Nah perlu kita ketahui bahwa surat kabar dengan eh, yang merupakan bagian dari media cetak Tentunya juga berbeda naskah yang digunakan untuk radio dan televisi. Karena apa? Karena e, keduanya memiliki bahasa yang berbeda. Walaupun memang mengacu kepada bahasa jurnalistik, tetapi bahasa surat kabar yang merupakan bagian dari media cetak itu menggunakan bahasa tulisan. Nah kalau radio dan televisi ini menggunakan bahasa tutur, bahasa tutur ini kita biasa gunakan seperti bahasa sehari-hari. Jadi naskah dalam bahasa dalam televisi dan juga radio itu uh, lebih menggunakan bahasa tutur yaitu bahasa pencakap yang memang lebih simpel, lebih sederhana, sehingga ada hal-hal yang kita tidak perlu utarakan karena kaitannya dengan adanya visualisasi pada televisi. Jadi kalau di televisi kita tidak perlu lagi menyebutkan gambar-gambar yang terpampang di layar kaca kita. Namun, yang perlu e, news anchor ataupun juga reporter e, ucapkan yaitu mengenai sesuatu yang lebih dominan atau mayor. Jadi, ketika menampilkan adanya grafik di situ, e, news anchor ataupun juga reporter hanya menyebutkan e, angka yang kiranya paling tinggi, paling mayoritas, paling e, dominan, dan di situ angkanya juga e, bisa kita. Uh, kisarkan jadi tidak detail berbeda halnya dengan tulisan uh, media cetak atau surat kabar kalau surat kabar itu harus ter terinci baik itu tulisan uh, merupakan uh, tuturan mata uang kemudian jumlah korban ataupun juga angka-angka uh, yang lainnya uh, harus lebih uh, detail lalu uh, untuk itu kita uh, akan bahas mengenai perbedaan masing-masing e, naskah. Kalau pokok permasalahan dari judul surat kabar itu terhitung sangat penting karena ketika kita mau menguraikan lead atau teras berita sebagai pembuka dan nantinya body atau e, tubuh berita sehingga nanti leg atau kaki berita atau kita katakan dengan sederhananya yaitu penutup ini e, ditentukan dari judul lebih dulu gitu ya Judul itu sangat penting Kalau televisi memang tidak penting gitu Artinya tidak penting di sini Televisi dan radio itu tidak meng, diungkapkan di awal e, Apa namanya paparan naskahnya Jadi tidak ada spesifikasi tulisan judulnya gitu ya Hanya sebagai identifikasi item berita Nah kalau lead berita untuk surat kabar itu itu juga sangat penting begitu juga dengan televisi dan radio Jadi masing-masing media terukur sangat penting menggunakan lead berita hanya kalau di eh, surat kabar itu menggunakan teks kalau di televisi dan radio menggunakan suara ukuran panjang naskah karena masing-masing itu E, berbeda gitu, berbeda penggunaan medianya, maka surat kabar itu terbatas halaman. Kalau televisi dan radio terbatas waktu dan durasi. Maka dari itulah inilah indikator mengapa kita perlu e, adanya singkat, padat, jelas, tentunya juga mudah dipahami. Ini yang menjadikan alasan eh tulisan bahasa jurnalistik dalam pemaparan beritanya itu karena memang terbatas dalam hal jumlah halaman dan juga durasi nah lalu pernyataan narasumber kalau di surat kabar ditulis sebagai kutipan dalam naskah, jadi hasil wawancara kita di lapangan sang reporter itu melakukan galian pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara dan itulah hasil-hasil ungkapan atau jawaban dari narasumber itu dijadikan kutipan pada naskah. Nah, kalau televisi, sebagian pernyataan dimasukkan dalam naskah dan sebagian dimasukkan pada bagian soundbite. Apa itu soundbite? Soundbite itu rekaman suara dan gambar narasumber. Jadi, kita bisa saja e, memaparkan hasil wawancara itu e, untuk narasi e, kita e, pada saat menyampaikan berita gitu ya oleh News Anchor ataupun juga reporter tetapi e, jawaban narasumber juga kita bisa masukkan sebagai soundbite gitu ya rekaman suara dan gambar jadi dimuncul, dimunculkanlah e, narasumbernya gitu ya dan suaranya secara langsung nah ini pun berlaku untuk radio, jadi sama ya televisi dan radio itu penyataan sumbernya digunakan untuk apa? Lalu publikasinya, tentunya kalau di surat kabar cetak sudah jelas ya. Kalau televisi dan radio itu disiarkan. Nah waktu publikasinya surat kabar itu bisa ditunda, meskipun ditunda itu bukan berarti kita berleha-leha, kita menanti-nantikan untuk uh, menuliskan. Uh, Tulisan beritanya gitu, dari lapangan. Nah, apalagi sekarang di eranya sudah digital, kita sudah mengenal media online. Nah, di sini juga perlu kecepatan waktu uh, oleh jurnalis uh, dalam hal publikasi, jadi tidak ditunda-tunda. Nah, kalau di televisi dan radio langsung dan tunda, gitu ya. Jadi, kalau di surat kabar, kembali lagi. Kalau di surat kabar, meskipun ditunda, itu artinya punya space waktu beberapa jam untuk cetak. Ya, tapi kalau untuk online itu hitungannya sudah detik Kita harus e, segera cepat Bahkan di lapangan si reporter itu sudah mulai sambil menuliskan Lalu harus segera dikirimkan kepada redaksi Nah kalau di televisi dan radio Itu bisa namanya e, live Siaran langsung ya Tapi bisa juga tunda dengan istilah typing Lalu dalam hal hasil penulisan Surat kabar itu bisa dibaca berulang-ulang Karena Fisiknya ada, jadi kita bisa disimpan dulu kemudian dibaca kembali Sehingga ini juga bisa dimungkinkan menjadi sampah ya nah, Namun bisa kita klipingkan ketika berita itu juga dianggap sangat penting bagi kita Dan ada manfaatnya untuk kemudian hari Nah kalau untuk televisi dan radio itu sekali tonton dan juga sekali dengar maka meskipun pakai e, bahasa percakapan, ya, bahasa tertutur ini perlu juga e, kecermatan karena apa? Karena e, sifat khalayak itu heterogen. Jadi dengan tidak hanya berbeda latar belakang pendidikan, tidak hanya berbeda e, latar belakang budaya, tetapi juga ber, e, berbeda latar belakang, eh, berbeda usia. Nah, karena usianya itu beragam, tidak hanya eh, anak kecil gitu ya, eh, remaja, dewasa, eh, tetapi juga di sini ada orang tua, bahkan yang sudah sepuh ingin menyimak eh, siaran berita baik televisi ataupun radio. Nah, inilah eh, sebabnya mengapa Ketika news anchor ataupun juga reporter itu harus menggunakan bahasa tuturnya yang sederhana dengan mengucapkan angka yang lebih dipersingkat. Jadi di e, misalnya begini. E, 1997,5 ya kita bisa katakan hampir 2000. Nah itu, tapi tidak berlaku untuk surat kabar atau media e, media tulisan. Nah inilah perbedaan e, yang menyebabkan keheterogenan Uh, halayak jadi uh, karena televisi dan radio itu sifatnya tidak bisa diulang-ulang uh, kecuali kalau ada siaran ulang ya gitu. Nah sehingga uh, dituntut untuk uh, lebih me memberikan analisa Seperti apa uh, halayak kita gitu ya uh, khususnya di media massa uh, yang kita pegang. Lalu penulisan angkanya, nah ini yang sudah e, tadi disampaikan, kalau surat kabar itu hang, harus ditulis lengkap. Tapi kalau untuk televisi dan radio, karena e, rendahnya e, penggunaan panca e, indera kita, gitu, baik itu penglihatan ataupun juga pendengaran, maka tidak perlu ditulis lengkap angkanya saja atau gabungan angka dan huruf, gitu ya. Nah lalu eh, di sekarang kita sudah beranjak di jurnalistik eh, di era digital. Nah jadi di jurnalistik di era digital ini sebagai manusia, gitu ya. Seba, eh, tentunya eh, bentuk jurnalisme ini menggunakan sumber daya digital. Nah, sudah begitu cepat berputar dalam perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya sumber daya yang terdapat di internet atau jaringan internet mobile, tapi juga televisi digital dan radio digital. Wah, sekarang sudah serba digital ya. Nah, Ketua Dewan Pers Yosef Adiparsitio mencatat terdapat 47.000 media di Indonesia pada tahun 2018 dan jumlah tersebut sebanyak 43.803. Di antaranya media online, sementara sisanya adalah media cetak dan juga radio televisi. Nah, nih, jadi masing-masing mempunyai uh, apa namanya, e, jumlah yang memang e, masih ada yang bertahan atau sudah bertransformasi ke media digital. Dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa media yang telah lama berdiri tapi tutup, karena memang ketidakmampuan mereka untuk e, melan, berlanjut e, mengal, mengalami perubahan ke media digital. Nah, e, ada juga yang e, sudah e, begitu dahsyatnya, mengikuti zaman di era masa kini nah di Indonesia wartawan dituntut untuk bisa menyampaikan pesan secara multi-platform jadi dengan adanya kesediaan media digital ini sudah ditinggalkan zaman konvensional gitu ya eranya itu sudah jadul gitu kita istilahkannya Nah salah satu perubahan penting yang mengalami cara kerja wartawan itu digitalisasinya terhadap apa terhadap konten nah sudah tentu tadi eh, yang pertama diulas itu mengenai kecepatannya lalu kontennya nah ini karena memang cepat kadangkala gitu ya bahasa jurnalistik juga menjadikan permasalahan eh, salah ucap atau salah menuliskannya sehingga timbullah polemik timbullah eh, masalah komunikasi nah itu juga sebenarnya di uh, yang kita amati dari permasalahan-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita uh, dalam berbagai uh, bidang baik itu sektor ekonomi, pendidikan, politik, hukum itu juga bisa dipengaruhi dari uh, apa ya namanya kekurangan tepatan diksi atau pemilihan diksi atau pemilihan kata sehingga itulah juga bisa menimbulkan uh, daya serap uh, daya tangkap yang uh, berbeda-beda penerimaannya jadi bukan hanya daya tangkap uh, dalam hal berpikirnya ya tetapi memaknainya. Jadi bisa dikatakan bahwa kata yang digunakan oleh reporter tersebut itu memiliki ambigu. Contoh deh yang sekarang kita sering eh, apa namanya eh, dengar itu adalah istilah pulang kampung dan mudik. Nah ini juga harus cermati kita bersama bahwa eh, masyarakat kita itu seperti apa gitu ya, sifatnya eh, dan ini masuk dalam ka, eh, kat, eh, apa kategori eh, kata karakteristik nah ini uh, menjadi bagian dari konten jadi uh, proses uh, konversi informasi ke dalam format data yang bisa dibaca oleh komputer yang begitu cepat maka kita harus jeli ya uh, untuk menguraikan kata demi kata sebelum di-publish sebelum disebarluaskan yang lebih luas nah ini uh, Tantangan bagi kita, gitu ya, supaya tidak timbul konflik-konflik yang ada. Nah, lalu digitalisasi konten ini berdampak pada pola distribusi konten. Dengan berbagai platform digital, bisa terjangkau oleh semua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. E, bisa berdiskusi dalam tanah ini. E, muda, semoga bisa menjadi e, pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.